Baiklah persahabat Leslor, dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Pemimpin akan menyuguhkan kabar-kabar spesial dari idola kita Ke Kabar pertama persahabat ya ada kabar yang sangat luar biasa juga nih Membuat kita happy banget ya Alhamdulillah Momen semalam saat Papa Bilar main sepak bola kita merasa bangga Karena penampilannya sudah dijaga Salah satunya adalah menutupi aurat persahabat yang sudah memakai Selana panjang, baju panjang Masya Allah pokoknya kita bangga Selain mendapatkan tentunya kesehatan Papa Bilar juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat Yaitu mengikuti kajian dari tim Marwa FC Kita selalu bangga yang Semoga selalu konsisten untuk Papa Bilar Semoga selalu menjadi orang baik Selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang dan kita lihat juga persahabat ya, saat lihat Instagram Aduh, ini sih mirip ke Rudy banget ya Ada-ada aja nih, tentunya ada dari fanbase yang selalu gesrek Bapak Bilar ini persahabat ya, mirip banget ke Rudy katanya tuh Ini hanya filter saja persahabat ya Ini ada brewok hitam, rambut putih Pokoknya ini the best banget ya, fanbase luar biasa Masya Allah, mudah-mudahan happy selalu dan selalu kompak yang untuk selalu mendukung idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Bilar. Kemudian persahabat disimak juga, diunggalkan It's Bitterty yang meripost kembali postingan dari Leslar Alfati Fashion. Perhatikan dan disimak baik-baik persahabat, ini adalah oleh-oleh dari Papa Bilar dan Bunda Lesti buat Abang L. Ini hanya merek Gucci saja yang diposting persahabat ya. Belum, merek Dior, Barberry dan Givenchy dan lain sebagainya Masya Allah banget persahabat ya Yang di diposting ini hanya merek Gucci-nya saja oleh-oleh Papa Bilar dan Buda Lesti Dari sepatu, celana, baju, topi, jaket, sweater pokoknya the best banget nih Harga bukan kaleng-kaleng Sudah tertera persahabat ya Harganya di angka jutaan rupiah hingga puluhan juta luar biasa Masya Allah, mudah-mudahan berkah barokah ya untuk rezeki idola kita. Di postingan ini pun ada sebuah kalimat yang dituliskan. Lihat ini gua langsung sholawat, ini baru guci, belum dari berberi di Yorgi Fancy Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, insya Allah mengalir deras rezeki kalian dan barokah untuk Abang El, Lesti, Rizki Bilar. Semoga dulur juga bersahabat ya, rezeki idola kita ke kita semuanya yang selalu mendoakan, yang selalu mensupport dan selalu mendukung dengan tulus kepada Lesti dan Rizki Bilar. Kemudian persahabat disimbang juga ada kabar dari SCTV mengenai Bunda Lesti yang masuk nominasi di acara Telkomsel World 2022 anniversary yang ke-27 tahun. Bunda Lesti ini masuk nominasi sebagai favorit solo singer persahabat ya. Luar biasa. Mudah-mudahan dukungan semakin banyak dan support juga semakin banyak dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kita dan disimak sahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh SCTV. Dukung Lesti untuk menangkan kategori favorit solo singer dengan cara live foto ini. Pastikan berikan dukungan untuk jagoanmu di Telkomsel World 2022. Simak baik-baik untuk mekanisme voting berikut ini. Yang pertama, persahabatnya kalian harus me -like postingan yang ada di unggahan SCTV. Dan kita lihat juga persahabat ya, untuk mekanisme votingnya. Yang pertama, follow akun Instagram, SCTV, dan Telkomsel. Yang kedua, like salah satu foto nominasi favorit kamu dari setiap kategori Telkomsel Award 2022. Yang ketiga, satu akun hanya bisa voting sebanyak satu kali di masing-masing kategori. Yang keempat periode voting satu kategori favorit song, favorit solo singer, favorit grup atau duo dan favorit mainstream content konten dimulai dari 13 sampai 19 Juni 2022 pukul 23.59 waktu indonesia barat. Yang kelima periode voting 2, favorit mainstream male talent, favorit next female talent, kategori favorit e-sport team dan favorit event e-sport. Publister dimulai dari 14 sampai 20 Juni 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat Berikutnya Dapatkan hadiah pulsa senilai Rp ribu rupiah untuk total 27 voter beruntung di akun sosial media Instagram, Twitter, dan Facebook SCTV selama periode voting berlangsung Itulah mekanisme cara voting bersahabat yang lewat akun Instagram dan Twitter, sahabat, ya. Mudah-mudahan dukungan yang semakin banyak ya dari level lovers untuk mendukung idola kesayangan kita. Semoga saja bisa mendapatkan piala penghargaan. Bismillah, walaupun saingannya berat, ada Iwan Valf. Kita harus tetap optimis dan tetap semangat. Dan selain Iwan Valf, juga ada Teh Ocha, Saingan Bunda Lesti, kita tetap semangat untuk mendukung yang terbaik buat Bunda Lesti Kejora. Kemudian, juga bersahabat di Simak, ada vitamin yang sangat luar biasa di vlog Lenser Entertainment. BBL memang semakin lucu dan semakin menggemaskan. Apalagi persahabat ya Momen saat BBL diangkat oleh Papa Bilar Saat naik bebek-bebekan Aduh, Masya Allah banget ini terlalu gemes di persahabat yang belum nonton Kalian rugi banget ya Langsung saja cus ke channel Youtube Lancer Entertainment Karena vlog ini mengandung kebahagiaan sekali untuk kita semuanya Dan di postingan ini pun kita salvok Kalimat komentar yang diberikan salah satunya dari Asnawi Awia mengatakan Ternyata itu bebek punya guzel dipinjemin buat abang El. Wow ternyata punya guzel katanya persahabat ya Ini sih cute banget Masya Allah mudah-mudahan idola kesenangan kita selalu memberikan kebahagiaan setiap hari Dan kita semua juga selalu mendukung yang terbaik Semoga kita selalu sehat Selalu bahagia